Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang rezekinya lancar di bulan September tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh zodiak yang rezekinya lancar di bulan September tahun 2020. Pertama, untuk kategori zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua.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 Untuk zodiak yang pertama yang rezekinya lancar di bulan September adalah Six of Pentacle ataupun 6 koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, dia kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli, dan di dalam kategori ini bisa disimpulkan bahwasannya seorang zodiak cancer itu rezekinya akan sangat lancar di bulan September tahun 2020, dan dikarenakan seorang cancer di bulan September juga. Seseorang yang suka memberi, ataupun seseorang yang suka membantu sahabat, saudara, ataupun orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan kepada dirinya, terutama di dalam kategori keuangan. Di sini, seorang Cancer tidak akan berhitung untuk membantu; ia akan menyanggupinya meskipun ia di dalam keadaan sulit. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan September dikarenakan ia suka membantu orang terutama di dalam kategori keuangan dan di sini doa seorang anak Cancer sendiri memberikan suatu aura yang positif kepada seorang Cancer di mana itu sangat berpengaruh pada rezekinya di bulan September tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Devil Secara umum di Devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu, keterikatan batin antara sesama, keterikatan hati antara anak dan ibu, keterikatan hati antara anak dan orang tua dan doa yang sangat berpengaruh dari seseorang dan di sini juga bisa diartikan seseorang yang suka membantu akan mendapatkan hasil yang maksimal ataupun perubahan di dalam kehidupan. Dan jika kartu zodiak yang pertama kita gabungkan dengan the devil di sini menggambarkan Seorang zodiak Cancer akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan September tahun 2020, di mana ia mendapatkan dukungan dan aura yang positif dari doa seorang anak. Dan di sini di Devil menggambarkan doa dari seorang anak kepada seorang Cancer itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan ataupun rezeki seorang Cancer sendiri yang sangat lancar di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah ten of cup ataupun 10 piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di dalam kategori ini disebutkan bahwasanya rezeki seorang Scorpio di bulan September sangatlah lancar dikarenakan seorang Scorpio sangat mencintai ataupun memperhatikan keluarganya serta seorang Scorpio tidak ingin melihat keluarganya kekurangan ataupun tidak mendapatkan perhatian dari seorang Scorpio sendiri. Di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Scorpio sangatlah berpengaruh dari seorang keluarga ataupun dari sebuah keluarga kecil seorang Scorpio. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan Rezeki seorang Scorpio di bulan September tahun 2020 itu sangat lancar, dikarenakan seorang Scorpio sangat mencintai keluarganya dan sangat memperhatikan keluarganya. Dan di sini seorang pasangan Scorpio sendiri mendukung penuh atas tindakan Scorpio sehingga sangat berpengaruh kepada rezeki seorang Scorpio. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan... Scorpio mendapatkan resmi yang sangat lancar di bulan September, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan. Dan di Devil di sini menggambarkan keterikatan hati antara seorang Scorpio dan pasangan itu sangat berpengaruh positif kepada keuangan, kehidupan dan rezeki seorang Scorpio di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah dan of pentacle ataupun 10 poin Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di dalam kategori ini kelihatan seorang Libra mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan September tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Libra juga mendapatkan support ataupun perhatian dari pasangan yang penuh serta seorang pasangan tidak jarang memberikan ide yang sangat bagus dan di satu sisi juga mendapatkan suatu pencerahan dari seseorang yang lebih tua dari seorang libra di mana seorang libra juga di sini mendengarkannya dan memberikan tanggapan yang positif sehingga di sini sangat berpengaruh kepada keuangan seorang libra yang sangat lancar serta berpengaruh kepada rezeki seorang libra di bulan september tahun 2020 yang sangat lancar dan untuk support energinya adalah kenaik of one. Secara umumnya kenaik of one itu digambarkan seorang pria, dan di sini menggambarkan seorang liberal rezekinya sangat lancar, di mana keuangannya akan sangat meningkat dikarenakan seorang pasangan memberikan ide dan seseorang memberikan masukan kepada seorang liberal, di mana seseorang tersebut adalah seorang pria yang disimbolkan dengan kartu kenaik of one dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan zodiak Libra mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan September di mana ia mendapatkan dukungan ataupun masukan dari seorang pasangan dan seorang pria sehingga di sini di devil menggambarkan keterikatan antara seorang Libra dengan orang lain itu tidak akan hilang dan seorang Libra juga membutuhkan masukan di mana Pasukan tersebut bersifat positif dan sangat berpengaruh kepada rezeki seorang liburan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Untuk zodiak yang keempat, yang rezekinya lancar di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Capricorn di angka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Untuk kategori seorang Capricorn mendapatkan rezeki yang sangat lancar itu seorang Capricorn mendapatkan suatu pekerjaan di mana seorang Capricorn bersungguh-sungguh menekuni serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan suatu tugas ataupun pekerjaan yang diamanahkan kepada dirinya dan disinilah mengapa rezeki seorang Capricorn sangat lancar di bulan September tahun 2020 di mana seorang Capricorn juga mendapatkan dukungan dan support dari keluarga dan untuk support energinya adalah Kenaik opshop. Secara umumnya kenaik opshop itu diartikan seorang pria. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan September tahun 2020, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang keluarga yang disimpulkan dengan kenaik opshop yaitu keluarga terdekatnya seorang laki-laki yang mendukungnya serta mensupportnya penuh di dalam bekerja. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan rezeki yang sangat lancar, dikarenakan seorang Capricorn bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Dan di sini seorang ataupun salah satu keluarga Capricorn mendukungnya secara penuh. Dan di devil di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Capricorn bersama keluarga itu sangat erat Dan sangat berdampak positif kepada perubahan rezeki seorang Capricorn di bulan September tahun 2020. Baik, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang rezekinya lancar di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Cancer, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra dan seseorang yang berzodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan empat zodiak yang rezekinya lancar di bulan September tahun 2020, semoga bermanfaat.